Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya yang banget. Terima kasih buat kalian yang klik video ini. Mungkin kalian tertarik sama thumbnail yang ada di video ini. Untuk hari ini kita akan membahas dan membongkar rahasia atau gaji pertama dari YouTube. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali datang ke channel ini, channel ini adalah membagikan informasi dan segala sesuatu video yang berkaitan dengan Swedia atau Indonesia berapakah gaji pertamanya mbak ngat di youtube? tonton video ini sebelum kita mulai videonya kita butuh kacamata dulu nih biar agak-agak bening gitu Nah, kayak gini kan udah jelas gitu. Kelihatan, berhubung ini juga bulan Desember, marilah kita uh, kasih tema-tema Natal. Nah, yeay! Gimana, lucu nggak? Soalnya kita nggak punya pohon natal, jadi pohon natalnya kita taruh di atas kepala aja ya. Sebelum kalian uh, nonton video ini, kalian mungkin harus siap-siap dulu. Karena mungkin buat kalian yang baru memulai YouTube, ini bisa bikin kalian demotivasi untuk melanjutkan YouTube kalian. <laughs> Tapi mungkin juga bisa menjadi motivasi yang lebih karena belajar dari channelnya Mbak Ngat ini Oke, okay, sebelum kita masuk ke berapa angka dari gaji pertama YouTube di tahun 2020 Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing Enggak, -masing. maksudnya marilah kita mencoba membongkar lagi sejarah dari channelnya Mbak Ngat ini Jadi channel ini atau akun YouTube-nya Mbak Ngat itu dibuat di tahun 2017 berapa tahun lalu ya duh nggak pakai kalkulator susah otaknya nggak bisa jalan soalnya Dimana internet itu masih susah terus ngedit video itu masih harus pakai PC dan pakai program editing habis itu terus ngupload video satu menit itu bisa sampai berjam-jam waktu itu aku sempet ngedit ngerendernya lama habis itu ternyata diupload ke YouTube nggak bisa jadi aku kompres sekecil mungkin baru dari PC aku pindah ke handphone habis dari handphone baru aku upload ke youtube nah sekarang baru aku tahu ternyata videonya jadi kotak-kotak bahkan untuk framenya aja masih yang kotak gitu, belum ada yang 16x9, soalnya dulu aku sering bikin video ala-ala gitu, jadi dulu sedang belajar editing ceritanya jadi sok-sok bikin video klip gitu kan terus banyak Video yang terpaksa aku sembunyikan karena aku gondes banget, isin gila nih gitu loh. Ya ampun udah rambutnya cepak, habis itu pakai sepatu, gak pakai kaos kaki, aduh pokoknya laki banget gitu. Terus selama 10 tahun itu dunia... Pereditan video itu sudah berubah banget kan. Aku dulu tahunya cuma pakai Vegas 7 jadul ya. Aku nggak tahu program-program yang baru. Sekarang aku cuma pakai iPad untuk editing selama ini. Nah karena aku harus resign dari kerjaanku yang nggak ada hubungannya dengan kreatif, karena waktu itu aku ada rencana untuk menikahi seorang laki-laki yang rumahnya jauh atau tinggalnya di swedia ya. jadi aku pikir udahlah aku resign kerjaan terus ngapain gitu kan karena dengan pindah ke negara lain itu kan istilahnya kayak memulai hidup baru dan harus mulai dari nol dan belajar dulu semuanya nah sementara aku belajarnya apa yang harus aku lakuin nih aku ingatlah punya YouTube ini akhirnya aku mikir hmm, mungkin buat mengisi waktu ya udah bikin-bikin video gitu seperti biasa mengembalikan kreativitasku yang dulu padam jadi aku berencana untuk membangun youtube itu dengan membagikan video atau informasi-informasi yang berkaitan dengan swedia tapi sebelum aku pindah ke swedia itu aku mencoba membangun dulu YouTube-nya karena pada saat aku mau memulai itu udah ada syarat baru dari youtube yaitu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dalam satu tahun 4000 jam tayang itu sama dengan 240 menit orang harus menonton video kita dalam jangka waktu satu tahun, wah banyak juga ya akhirnya aku mulai bongkar-bongkar lagi videoku yang belum sempat ke edit video-video lukuran aku terus aku edit-edit lagi dan aku upload untuk nyicil banyak juga video-video gak penting yang aku buat cuman buat ngisi-ngisi aja gitu, mencoba merintis memulai, jadi aku mulai itu di 50 subscriber kalau nggak salah pokoknya under 100 subscriber deh aku mulai minjemin handphone teman temen keluarga pokoknya semuanya yang aku kenal bahkan orang yang baru kenal aja aku pinjem handphonenya itu untuk pencet untuk buka YouTube mereka terus pencet subscribe terus kadang-kadang aku juga nonton videoku sendiri atau bukan ditonton kadang juga cuman di play terus ditaruh aja gitu biar aku dapat jam tayang jadi buat kalian yang baru memulai merintis YouTube itu aku sarankan usah dia gabung-gabung subs for subs kayak gitu yang uh, mensupport terus habis itu biasanya komen-komennya tuh mampir si merah sudah dipadamkan amanah ditonton sampai selesai gitu ya zaman sekarang ya ini buat aku pribadi ya kalau boleh aku sarankan itu untuk vlog walking itu nggak efektif Jadi mendingan kalian cari aja penonton beneran Karena biasanya yang ada tuh komennya banyak Mungkin view-nya juga banyak Tapi tidak mengejar jam tayang gitu Jam tayangnya kecil gitu Karena biasanya mereka cuma mampir nggak bener-bener nonton video kita Terus komen Cuma nonton satu menit Ya nggak dapat apa-apa Kadang bahkan sampai ada subscribernya yang sampai banyak Tapi dia jam tayangnya kecil yaitu karena terlalu Mengandalkan sub for sub Itu tergantung pilihan kalian sih Kalau menurut aku itu gak efektif Lalu bulan Mei tahun 2019 Itu aku pindah ke Swedia Dan disitulah aku memulai Membentuk nisku sendiri Yaitu audiensnya sendiri Yang mungkin tertarik dengan Informasi yang berkaitan dengan Swedia Tapi ya sebenarnya aku masih kayak gado-gado gitu Dan gak konsisten dalam nge-upload video Karena gak bisa rutin gitu loh Gak bisa jadwal yang pas Ya memang susah sih Sebaiknya sih kalau kalian memulai itu dijadwal untuk uploadnya Dan memulai dari channel yang baru itu lebih bagus kayaknya Karena banyak juga channel-channel yang mulai dari nol Dalam waktu kurang dari satu tahun itu dia udah langsung membludak gak kayak banget. Tanggal 14 Januari 2019 atau kurang lebih 7 bulan setelah aku pindah ke Swedia itu dan memulai untuk membuat video yang berkaitan dengan Swedia, itu baru tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Hari itu juga aku langsung klik untuk pengajuan monetisasi dan dalam dua hari langsung disetujui. Kemungkinan kayaknya sih Kenapa disetujuinya cepet banget? Karena sebelum aku tercapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber Aku udah mengajukan, udah langsung uh, klik monetisasi gitu Kemungkinan karena itu ya Setelah monet baru bisa iklan-iklan masuk ke video-videoku Dan buat kamu yang baru memulai Aku sarankan dari sekarang misalnya kamu nyetok video Itu bikinlah video yang di atas 8 menit Atau 8 atas 8 atau 9 ya Jadi nanti ketika kalian udah monet Itu bisa pasang iklannya Spot iklannya lebih dari satu Karena kalau di bawah 8 menit nanti Iklannya yang dipasang Hanya bisa di Awal video aja setelah penghasilan AdSense minimal 20 dolar, itu baru kita bisa mengajukan verifikasi akun AdSense kita. Di proses ini aku mengalami juga kesulitan karena akun AdSense yang aku buat itu dibuat di Indonesia waktu itu dan settingan negaranya adalah Indonesia. Sementara ketika aku pindah ke Swedia, itu aku ganti Youtube-ku menjadi lokasi di Swedia. Karena itu aku nggak bisa connect nih antara, uh, maksudnya nggak bisa memverifikasi alamatku yang ada di Swedia dan AdSense ini nggak bisa dirubah atau nggak bisa diedit negaranya. Jadi aku harus hapus akun AdSense-ku dan bikin yang baru. Jadi satu orang itu hanya bisa mempunyai satu AdSense. Tapi satu AdSense itu bisa digunakan untuk beberapa channel atau website. Tanggal 3 Mei 2020, pin AdSense-ku datang ke alamat di Swedia dan baru bisa aku verifikasi. Kalau kalian pengen tahu apa itu AdSense, gimana caranya mengajukan pin, gimana verifikasi, atau apa ini itu, cari deh di channel-channel yang membahas tentang Youtube gitu. Ini pasti juga udah pada penasaran ya, berapa banget gajinya, gak usah banyak ngomong deh ngoceh woy. Siapa hayo yang skip-skip cuman pengen tahu berapa angkanya. Jadi, gajinya mbak ini di Youtube, gaji pertama banget di Youtube di tahun 2020 sepanjang 11 bulan, hampir satu tahun adalah 1000 dolar tapi bohong bukan bukan seribu dolar. siapa yang ngitung berapa rupiah yaitu enggak yang benar adalah 1000 kroner atau satu setengah juta bayangin selama satu tahun berarti gajiku seperbulan berapa seratus ribu kurang eh Seratus ribu lebih, bahkan modal untuk langganan musik aja belum ketutup gitu. Karena ya, maaf banget, ini sosok idealis maunya musiknya yang bagus gitu. Jadinya harus langganan musik yang berbayar, jadi banyak pilihannya. Karena nyari di YouTube itu kayak susah dan gak banyak lagu-lagu yang bagus. Jadi, untuk anakku atau mungkin buat remaja-remaja zaman sekarang, zaman now. Hilangkan cita-cita kalian untuk menjadi youtuber Kalau memang kalian tidak suka atau tidak menikmati Jadi buat kamu yang sedang memulai Terus orientasinya adalah uang Mendingan kamu berhenti dari sekarang Serius berhenti deh dari sekarang karena nggak ada hasilnya AdSense di YouTube itu. Tapi kalau kalian suka dengan yang kalian lakukan, ya udah keep on doing it gitu. Coba bikin video-video yang evergreen gitu. Evergreen itu yang bisa ditonton mungkin 2 tahun atau bahkan 10 tahun kemudian. Terus belajarlah SEO supaya video dari channel yang kecil kamu itu bisa ditemukan di antara ribuan Video dan channel-channel lain yang lebih besar gitu Karena kalau nggak pakai SEO ya gimana orang bisa nemuin gitu Kalau sub for sub jalannya bakalan lambat banget gitu tonton coba videonya Mas Agung Hapsah dia itu keren banget anak muda yang keren banget vlognya itu berkualitas banget aku nggak bisa mengikuti vlognya dia karena itu profesional banget ada masukan dari dia aku pernah ikutin kursusnya gratis soalnya nggak sanggup bayar pengen ikut yang lebih intens gitu tapi nggak sanggup bayar jadi di kursus gratisnya dia dia menyebutkan bahwa penghasilan dari adsense itu nggak seberapa tapi carilah sponsor dan ini ternyata bener terbukti dengan channelnya banget. Selain dari hasilnya AdSense yang cuman 1000 kroner itu atau cuman 1,5 juta selama satu tahun ternyata syukur karena SEO-nya berhasil tutorial untuk mentransfer uang dengan menggunakan transferwise itu ditonton oleh banyak orang termasuk dengan pihak transferwise akhirnya mereka menginvite aku untuk bikinin konten buat mereka aku cuman bikin video 15 detik sama video 30 detik dan video tutorial gimana cara pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri yang sebenarnya sudah pengen aku buat juga cuman belum sempet tereksekusi karena waktunya yang terbatas dan berapakah bayaran dari sponsor kepo ya pengen tahu kalau kalian pengen tahu berapa gaji dari sponsorship ini dia lihat aku terlihat cantik nggak dengan kamera baru aduh enggak juga ya biasa aja jadi gaji YouTube dan dicampur juga dengan gaji sponsor itu aku bisa membeli kamera kamera apa yang aku beli dan gimana cara aku membeli kamera ini jangan lupa subscribe klik jempolnya dan juga share ke teman-teman kamu yang baru aja mungkin memulai channel YouTube Semoga video ini bermanfaat. Dan next, aku akan kasih tahu kamera apa yang aku beli dan gimana cara aku membeli kamera ini di Swedia. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Hedo. Kelihatan enggak ya dari kaca di sini? Ini pakai bot, pakai kotak susu anak, terus pakai speaker. Nggak modal banget ya. Bye bye. Cut.